Oke, okay, balik lagi ke channel gua dan kali ini gua akan membahas tentang kuliner lagi. Ya. Saat ini gua masih di kota Jogja dan uh, kuliner atau tempat makan yang akan gua bahas kali ini cukup unik. Kenapa unik? Karena yang disajikan uh, kalau kuliner itu biasanya daging ayam, daging sapi, ikan gitu ya. Yang ini adalah daging kerbau Penasaran kan kayak apa? Yuk ikutin terus video ini sampai selesai Nah sebelum kita mulai dan masuk Ini gue mau kasih lihat nih areanya nih ini sangat kental nuansa persawahannya jadi buat lo yang udah bosen sama kota lo ya, ribut hirpikuk, riweh nah ini areanya berada di Wedomartani nah kita mulai ya nah di depan itu sudah ada papan Tulisannya nasi sop daging kerbau 8.000 rupiah Wow, dengan 8000 lu udah dapat nasi sama sop daging kerbaunya. Itu di bawah ada WhatsApp untuk pemesanannya. Oke. Di sini juga tempatnya open. Ya, open. Nah, kalau lu males di sebelah situ di sini juga disiapkan tempat yang untuk outdoor Nah ini nih enak banget Lu makan di pinggir kebun kayak gini Open space Banyak angin, banyak pohon Ini lovely banget Ini tempat makan yang asik Ya, Buat yang udah bosan sama suasana resto, cafe Nah ini perubahan suasana yang menyenangkan menu pertamanya sudah datang yaitu sop kerbau. Oke okay guys, ini sangat menggugah selera makan sop kerbau pakai nasi di alam terbuka seperti ini ya di daerah masih banyak kebun dan sawah. Nah ini di belakang tempat gua duduk. Seperti ini nih penampilannya. Oke, okay. nggak sabar, gua pingin cicipin dulu sop kerbaunya Yuk, let's go. Hal terpenting untuk bisa menikmati sop dan sate kerbau ini adalah lo harus ingat untuk buka masker dulu ya. Susah makannya kalau pakai masker. Hahaha. <laughs> Oke. Okay gue penasaran tampilannya cakep, oke, okay. hmm, oke, okay. nah mungkin uh, Lu banyak yang mikir oh daging kerbau bukannya keras bukannya alot dan lain-lain. Nah daripada berandai-andai kita buktiin aja dagingnya nggak alot. Dagingnya ini sedikit lebih kenyal Dan uh, teksturnya atau apa, seratnya itu besar-besar Itu aja sih bedanya sama daging sapi Tapi dia punya rasa dan aroma yang khas ya daging kerbau ini ya hmm. Dan sesuai dari panduk yang tadi gua shoot Ini untuk satu porsi Nasi dan sop daging kerbau itu hanya rp 8000 rupiah. Ini udah enak, murah pula. Dan kekhawatiran gue hilang karena ini nggak uh, keras ya. Dia lebih ke kenyal, ya lebih kenyal sedikit, sama uh, seratnya besar besar. Tapi nggak, kalau dibilang kerasi enggak. Oke, okay. gue lanjutin dulu ya. Nah, dan ini menu kedua yang tidak kalah istimewanya adalah sate kerbau. Nah, sop kerbaunya selesai, dan menurut gua enak banget. Beneran, lo harus coba. Sekarang, gua akan mencoba yang sate kerbau. Jadi, sate kerbau ini... Uh, memang satu porsinya itu hanya dua tusuk, tapi ini potongannya besar-besar, gitu dan uh, ini di apa ya? dipanggang ini cukup lama sehingga juga sama kaisopnya dia harusnya tidak keras, oke okay, yuk kita coba ini bumbunya pakai kacang juga tapi sedikit beda dengan bumbu sate ayam ya Nggak keras, sama sekali nggak keras Walaupun gue juga sempat khawatir ya, Karena ketika di shop kerbau Itu potongan dagingnya Pasti lebih tipis, dan ini tebel-tebel nih Gue cuman kepikiran nih Kalau tebel, keras nggak ya Nggak juga Masih sama Teksturnya seperti itu ya nah, ya agak Lebih kenyal aja, tapi Nggak keras sih dan, Untuk satenya nih Aroma dari daging kerbonya sendiri jadi lebih keluar lebih, lebih apa ya Lebih menggugah selera gitu ya Dipadukan dengan uh, bumbu kacang Ada kecapnya dikasih berambang, uh, bawang gitu ya Ini enak banget nih Oke okay lah Gue lanjut makan dulu Nanti Kita lanjutkan Nah guys sekarang gue akan ketemu dengan pemilik dari shop daging kerbau ini, Mas Eko. Dan gue akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin juga membuat lu bertanya-tanya ya. Oke, mari kita samperin Mas Eko-nya. Halo Mas Eko, apa kabar? Halo, kabar baik selalu. Oke, Mas aku tuh penasaran, ini uh, usaha bikin shop daging kerbau ini udah berapa lama ya? Uh, ini udah berjalan 2 tahun 2 tahun, wah lama juga ya? iya, begitu oh oke okay, oke okay, oke okay. nah terus awalnya kenapa uh, kepikiran untuk bikin sop daging kerbau ini? Uh, awalnya karena kita apa ya? kebanyakan di Jogja itu daging kambing yang dijual daging kambing, uh. sate kambing dan sebagainya mm -hmm. terus di saya sendiri kalau saya sendiri makan sate kambing dia rasa tinggi oke, okay, ya kan? oke okay. nyari nih apa yang kira-kira buat kita tuh juga sehat gitu kan udah hmm. sehat terus ya ketemu lah daging kerbau yang ternyata banyak manfaatnya itu oh gitu ya. oke, okay, mas Eko yang bikin daging kerbau itu sehat apa ya? Uh, saat itu pertama nggak percaya ya daging kerbau hmm. itu sehat dan sebagainya akhirnya kita cari-cari di internet ada hmm. beberapa hal yang ternyata wow buat saya nger apa ya, terkejut. Hmm. Salah satunya adalah bisa menyembuhkan kanker prostat. Menyembuhkan atau uh, membantu menyembuhkan nih? Membantu menyembuhkan. Oh, oke. Okay. Membantu menyembuhkan kanker prostat, terus mm -hmm. dan biar rendah kolesterol dibanding sapi. Oh, gitu ya? Iya. Salah satunya itu. Hmm, terus apa lagi mas? Uh, banyak sih manfaatnya sekitaran waktu itu, saya lihat sekitaran 12 manfaat yang ada. Oh, oke. Okay. Nanti gue browsing aja kali ya, ya gue lihat way, way. ya manfaatnya ya. Oke. Okay. Oke, okay, Mas. Tadi gue udah nyobain yang sop sama sate, ya. Iya, nah, selain sop sama sate, produk apa lagi dari daging kerbau ini yang dijual? Uh, mas? di warung makhluk ini uh -huh. di sop kerbau Jogja lah yang terkenalnya Namanya uh -huh. itu, kita punya rica-rica kerbau juga. Wow, dan enak kita tuh. juga punya se sebuah produk, uh -huh. produk yang memang tidak dijual untuk seperti masakan-masakan seperti itu. Uh -huh. Itu model dari frozen food, itu bakso, bakso kerbau, bakso, bakso kerbau. kerbau. Iya, oh itu buatan sendiri gitu ya? iya buatan sendiri wow keren tuh itu udah lama dijualnya? Uh, kita baru launching tahun ini mm -hmm. baru beberapa minggu yang lalu sebenarnya oke okay. nah, nanti coba ya, Mas uh, tes, test food ya kita boleh? Kasih ya. boleh, sip kalau untuk Bow ini sendiri gimana sih mas? apakah cuma untuk dine in, makan di tempat atau bisa take away, atau bisa pesan lewat aplikasi atau gimana? kita ada semua, kita untuk makan di tempat bisa, dan bisa, dan take away bisa, dan hmm. kita juga ada di aplikasi oh gitu beberapa ya? beberapa aplikasi yang sudah berjalan anda oh apa aja aplikasinya nih biar pada tahu gitu? Uh, saat ini kita baru ada di gojek, hmm. dan kita baru proses di shopee oh gitu ya? wah mantep banget nih jadi bisa mau datang boleh, mau apa uh, take away bisa gitu ya, mau ya, aplikasi disa, bisa ya? Betul. nah, tapi di saat PPKM seperti ini mas, ini apakah tetap buka atau gimana? Uh, saat awal PPKM level 4, darurat kemarin kita tutup karena memang peraturan, dan kita ngikutin peraturan pemerintah lah. Okay. Terus kalau selama PPKM level 4 awal mm -hmm. kita juga masih tutup, so Mungkin mm -hmm. saat ini kita mulai buka di, di aplikasi dan take away. Oh, tapi kalau untuk dine-in belum ya, dine-in belum. Cuman karena langsung aja udah kan, mau kesini, boleh deh sekali. <laughs> Oke okay lah, siap. Mas Eko, ya. selain di sini, apakah sudah ada cabang ya, uh, sub daging kerbau ini? Sementara belum ada, sebenarnya rencana sudah ada karena ada beberapa permintaan dari beberapa daerah hmm. yang minta kita buka di sana uh -huh. seperti di Surabaya, Oke, okay. Jakarta, Bali, sama Bogor Nah, iya tuh tinggal-tinggal jalanannya, Jakarta sih gue yakin laku ini enak soalnya Ya semoga ya, doain aja lah semoga kita bisa Amin Dan secepatnya setelah pandemi ini selesai Betul, nanti kalau udah buka cabang terutama Jakarta kabarin ya Oke, okay, pastilah lah Ya Eh, hey, Mas Do, ada satu produk, kan tadi saya bilangin ada produk bakso daging kerbau dari kami Hei ah. nah, Kan udah janji mau kasih tester nih Wah Ini ya, ini testernya Mantap. Bakso daging kerbo nah, premium. Kualitasnya premium Hmm Namanya kita sebut The Buffy Oke okay. The Buffy itu adalah, artinya adalah penggemar Hmm Jadi penggemar daging kerbau dan penggemar hmm. apapun itu bisa masuk ke sini Oh iya gitu. Semoga nanti cocok ya di review ya Ya, yeah. oke okay, pasti nah tapi ini nanti kalau ada uh, viewer gue yang tertarik nih bisa langsung pesan aja ya ke nomor telepon yang sama ya ke WhatsApp yang sama bisa bisa ya nah, bisa bisa dan kemungkinan besar kita juga akan ada di beberapa kota itu di beberapa kota oke okay, siap thank you nih uh, nih guys bakso daging kerbau premium nah ini tunggu aja nih nanti pasti gue review buat lo yang pada penasaran kayak apa sih bakso daging kerbau ini gitu kan oke okay. Thank you, Mas Eko. Oke okay guys, demikian review dari Shop Daging Kerbau di Jogja. Nah, kalau dari gue sendiri, gue surprise ya. Itu uh, di luar ekspektasi gue, di atas ekspektasi gue bahwa yang selama ini daging kerbau itu dirasa uh, keras, ulatnya besar. Uh, kekhawatiran gue tentang hal-hal seperti itu ternyata tidak terbukti dan uh, rasanya enak, enak banget. Ya, sopnya oke, satenya juga oke banget. Jadi, uh, kalau lo lagi di daerah Jogja, jangan ragu datang ke tempat ini. Nanti petanya juga, mapnya gue share ya di layar sebelah sini. Jadi, uh, lo bisa lihat kira-kira di sebelah mana. Nanti di kolom deskripsi juga gue akan uh, tulisin gitu ya. Sama nomor kontaknya segala macam. Oke, okay, kalau gitu, terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like-nya, komen-nya, dan share-nya ya. Oke, okay, sampai jumpa lagi. Bye!